Yang baru saja menginfokan kembali soal acara perdana launchingnya BBL Perhatikan di unggahan ini, aku ditemani bunda dan papa akan hadir perdana Wow, Masya Allah banget ya hari Sabtu jangan sampai lupa 8 Januari 2022 jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live eksklusif di Indosiar dan Video.com Perhatikan juga di sebuah kalimat yang dituliskan oleh Indosiar Hola keluarga online-nya BBL, Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar Mau ngingetin ke kalian jangan lupa tanggal 8 ya nantikan Welcome BBL, Sabtu 8 Januari pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar ini acara akan meriah banget persahabat. ya dikarenakan tamu-tamu dan tentunya pengisi-pengisi acaranya luar biasa banget persahabat. Ya salah satunya kita akan disuguhkan kejutan bahagia oleh Kobas Basuki Surojo yang ikut andil yang akan tentunya hadir di acara Welcome BBL nanti. Ini seru dan kejutan bahagia banget persahabat. Ya perhatikan juga informasi dari Ibu Harsiwi Ahmad dalam kalimat caption yang dituliskan. Sudah siap dengan momen penuh haru melihat pertama kali wajah BBL. Sabtu ini sudah sampai mana nilai selalu persiapannya. Selain keluarga besar Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesi Kejora, akan kedatangan para sahabat mereka juga, loh. Tuh, persahabat ya, ada Veldan dan istri, ada Viko dan formal. Tentunya ada juga. Rafli dan Ega, ada Teh Meli Guslow juga yang akan hadir GD11, Biode Tidak Ketinggalan, Ustaz Suki Al juga dan sahabat lainnya Nantikan Bunda Lesti Kejora akan menyanyikan perdana lagu yang dipersembahkan untuk BBL Wow, yuk kita lihat perdana Baby BBL miris siapa Lalu nama panjangnya apa ya atau ada yang bisa nembak nih lesson first tuh Jangan lewatkan Welcome BBL hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Indosiar. Ini kejutan banget untuk kita semua karena para sahabat dekat Leslar akan hadir di acara Welcome BBL Perdana di Indosiar. Salah satunya ada Kobas, selain Kobas juga ada Dokter Nana yang akan hadir. Wow, ini seru banget, bakal meriah. Mudah-mudahan acaranya lancar. Segala urusan dipermudah untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Di sini juga tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram, imaawliya-anzahra2512 mengatakan, Ya Allah, kok aku terharu ya Merinding juga dengar suara dedek Lesti Makin gak sabar, lihat BBL launching BBL launching perdana di Nasiar Sekaligus single terbaru dari dedek Lesti kejora. Untuk kabar berikutnya Ada unggahan terbaru juga dari Om Izhar Om Izhar mengunggah sebuah postingan Foto Lesti dan Rizky Pilar Kita lihat di postingan ini Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar kita hanya perlu bersabar dan berprasangka baik bahwa setiap doa yang mengudara ke atas langit akan selalu kembali kepada pemiliknya, entah itu Allah kabulkan atau bisa saja Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka dari itu, ayo kita langitkan doa yang baik-baik aja ya. Tuh, ini info dari Amizar, kita harus berdoa dengan kebaikan mudah-mudahan doa baik berbalik juga kepada kita semua persahabat ya amin dan di sini ada sebuah unggah spesial juga yang kita dapatkan dari salah satu akun fanbase hp Kentang Kota Sultan di sini mengunggah sebuah postingan video kakak dari Elasti di channel youtube nya kakak Bilar persahabat ya di sini kakak Bilar mencoba memberikan ketenangan kepada istri tercinta persahabat ya yang mana istri tercinta dari Elasti ini sedih karena baju untuk BPL enggak ada yang muat tersahabat jadi karena kan BPL lahirnya meremehatur tetapi kakak Bilar mencoba menghibur menenangkan dan kasih pesan yang sangat luar biasa untuk diri lesti dan di postingan ini juga kita salam dengan kalimat caption yang dituliskan oleh HP tentang kota Sultan perhatikan di kalimat Caption ini untuk kalian yang tidak suka sama pasangan ini, mending skip tentang mereka. Haruskah kalian meninggalkan cuitan yang tanpa kalian sadari dapat melukai hati orang lain? Mereka bukan malaikat yang bisa selalu tegar. Mereka manusia biasa. Setiap cuitan kalian akan dimintai pertanyaan jawaban dan akan berbalik ke diri kalian. Bagaimana kalau yang terjadi pada idola kami terjadi pada anak-adik saudara kalian mirisnya yang berkomentar tanpa mikir efeknya adalah kaum hawa Bahkan ada yang masih sementara mengandung juga ingat, mati tidak menunggu kita siap, tidak perlu mengurus neraka yang orang lain kalau surga saja belum tentu menjadi milik kita Ini tentunya himbawan juga nih untuk kita semua persahabat yang selalu menjelekkan orang lain hati-hati Tentunya kita harus bersosial media dengan baik sebagai fans sejati Lesnar. Kita wajib selalu mendoakan, mensupport, mendukung tidak Lesnar dan kakak Rizky Bilar. Dan tentunya nggak suka, silahkan abaikan saja prosabat ya. Tentunya banyak sekali orang-orang yang support, dukung dengan tulus untuk Lesnar. Wow, di sini juga tentunya banyak tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun pecandu underscore senja 85 mengatakan di kolom komentar heran emang sama netizen gua aja netizen kalau nggak suka sama seseorang wis mending skip itu berita daripada komen ninggalin komen untuk hal-hal yang positif atau meningkatkan yang menyimpang dari agama kalau untuk nyinyir ngejulit jauh-jauh deh dari jari-jari gue katanya tuh <laughs> Kita harus bersosial media dengan baik, kita harus mensupport, mendukung idola kesayangan kita. Karena idola kesayangan kita itu sangat membanggakan banyak prestasi, banyak karya-karya yang sangat luar biasa. Kita masih menunggu kejutan baik, kabar bahagia, dan tentu vitamin terbaru selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.